rambe dari kecamatan Maulbani Ya. Silahkan silakan melanjutkan perjalanan. Tahun lagi. Iya, juga diberitahukan kepada seluruh peserta uh, upilan. Mohon apabila sudah selesai mengikuti upilan, jangan meninggalkan area ini karena akan dilaksanakan upacara pembukaan yang langsung dibuat oleh yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Cianjur. All uh right. -huh. suara dan ibu bapak guru dari kecamatan Aurwangi. Selanjutnya, kita saksikan yang akan melintas di Tribun Warsanatan. Kontinen Kecamatan Sujuna